Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang mestinya mengalir deras serta mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu ataupun yang memperkuat suatu kemajuan zodiak yang mestinya mengalir deras serta mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiac yang pertama adalah 9 open tackle ataupun 9 poin. Untuk zodiac yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiac Libra. Dimana disini digambarkan seorang Libra sekin akan mengalir terasa serta mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2021. sini digambarkan usaha karir keuangan finansial seorang Libra akan jauh meningkat dibanding bulan sebelumnya. Dan di bulan November tahun 2021 sini juga digambarkan seorang Libra akan mendapatkan keturunan yang dimana sini akan menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Libra bersama pasangan di bulan November tahun 2021. Dan di disini tidak tertutup kemungkinan apapun usaha, apapun pekerjaan yang dilakukan di akan mampu mendapatkan keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah page of card. Secara umumnya, page of itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan seorang lemba akan mendapatkan rezeki yang mengalir deras dan keturunan di bulan November tahun 2021 yang dimana sini digambarkan karir keuangan akan jauh lebih meningkat di bulan sebelumnya apapun kerjaan yang akan dilakukan oleh seorang lemba akan berhasil yang dimana mana di sini tujuannya untuk membawa seorang anak membagikan keluarga serta di sini doa dan dukungan dari seorang anak dan keluarga akan sangat berdampak positif kepada lemba di bulan November tahun 2021 dan di sini of cap merupakan salah satu simbol kepada seorang Libra untuk mendapatkan keturunan di bulan November 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangman secara umumnya The Hangman itu dapat pasrah tetap yakin, yakin karena kuat, yakin karena mampu dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan judik yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu menjalani karir yang lebih bagus ia mampu mendapatkan sebuah rezeki yang sangat bagus ia mampu melakukan suatu pekerjaan yang dimana akan berdampak positif kepada keuangan dan disini seorang Libra mampu mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2021 dan untuk saudari yang kedua adalah five of swords ataupun lima pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang posisi Gemini yang di mana di sini digambarkan seorang Gemini ruskinya akan mengalir deras dan akan mendapatkan pertumbuhan di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang ulet yang pandai melihat situasi kondisi pandai melihat peluang untuk membuka sebuah usaha yang dimana sini akan mampu mendokra keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi serta disini seorang Gemini mampu menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang dimana akan membuat kehidupannya lebih bagus lagi dan disini juga digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan keturunan yang dimana akan menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Gemini bersama pasangan di bulan November tahun 2021 yang dimana juga di disini digambarkan keturunan itu sudah lama dinantikan oleh seorang Gemini sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Cup, secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di disini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pandai melihat situasi dan kondisi, pandai melihat peluang usaha, dan pandai membuka sebuah usaha yang dimana sini usahanya akan berhasil dan beberapa positif kepada keuangan. Mampu mendokrak kehidupan serta di sini, seorang Gemini akan mendapatkan keturunan. Yang dimana di sini, Queen of Cup merupakan pasangan yang mendapatkan kebahagiaan bersama seorang Gemini dengan kehadiran keturunan di antara hubungan asmara Gemini bersama pasangan di bulan November tahun 2021. Dan jika kartu dengan game kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan. Sosok seorang Gemini bersama pasangan merupakan sosok seseorang yang pasrah namun mereka yakin akan mampu mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2021 yang dimana disini dengan mendapatkan keturunan menjadi sumber kebahagiaan seorang Gemini bersama pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara kepada karir kehidupan serta reski di bulan November tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak zodiak Leo yang dimana sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok-seseorang yang mendapatkan rezeki yang sangat bagus dan mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2021 Di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan satu pekerjaan yang dimana disini pekerjaan tersebut akan mendatangkan pekerjaan yang lainnya yang dimana sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan Leo lebih bagus lagi serta disini seorang Leo tidak akan menyadari bahwasanya di bulan Oktober ia akan mendapatkan keturunan bersama seorang pasangan di dimana sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah kenaik of cup. secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan di disini menggambarkan Seseorang Leo akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari orang sekitar. orang orang terdekat yang di mana di sini pekerjaan tersebut akan mendatangkan pekerjaan yang lainnya? Yang dimana akan tetap positif kepada keuangan, mampu mendokter finansial, kehidupan lebih bagus lagi? Serta di sini, seorang Leo bersama pasangan akan mendapatkan keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan kepada hubungan asmara mereka. Dan jika kartu dengan engagement kita gabungkan dengan sulit yang ketiga di sini menggambarkan... Sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin mampu menjalani pekerjaan yang diberikan kepada dirinya, sehingga mendatangkan pekerjaan yang lainnya, yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan lebih bagus lagi, finansial lebih bagus lagi, kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana di sini dampak positif juga ia dapatkan di dalam kategori hubungan asmara dengan kehadiran seorang keturunan, yang dimana juga di sini pekerjaan ia dapatkan dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat Leo sendiri, dan untuk zodiak yang keempat adalah. Six of Swords ataupun enam pedang. Untuk sulik yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer rezekinya akan mengalir deras dan mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2021 disini Di sini digambarkan seorang cancer mengarungi kehidupan membuat perjalanan kehidupan menjadi sebuah pengalaman hidup yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan mampu melihat sebuah peluang untuk membuka usaha yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansial. Dan di sini juga keluarga menjadi emalat kepada seorang cancer untuk berjuang mendapatkan karir kehidupan yang lebih bagus lagi Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang cancer bersama pasangan akan mendapatkan keturunan Yang tidak mereka sangka-sangka dan tidak mereka duga-duga yang menjadi sumber kebahagiaan kepada hubungan asmara mereka Dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang dekat dengan cancer sendiri Disini menggambarkan seorang cancer, melihat sebuah peluang dan membuat sebuah pengalaman hidup untuk menjadi motivasi kepada dirinya sendiri untuk mendapatkan pekerjaan karir yang lebih bagus di bulan November tahun 2021 dan pengalaman tersebut ia jadikan untuk membuka satu usaha yang dimana sini hasilnya akan maksimal mampu mendukung kehidupan finansial lebih bagus lagi dan disini Queen of One merupakan pasangan yang selalu mendukung Mendoakan seorang Cancer agar rezekinya lebih bagus lagi, dan di sini seorang Cancer bersama pasangan akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih bagus lagi, yang dimana di sini keturunan sudah lama mereka nantikan, dan kedatangan keturunan mereka tidak menyangka sebelumnya yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara sendiri. Dan jika takut dengan perhatian, kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan. Sosok seorang Cancer bersama seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang pasrah namun mereka yakin menjalani kehidupan menjalani hubungan asmara yang lebih bagus lagi dengan kedatangan sebuah keturunan, dengan kedatangan rezeki yang sangat bagus, yang dimana mana di sini pengalaman mereka jadikan pelajaran untuk membuka usaha yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansialnya. Untuk sedek yang kelima adalah kuat ataupun dua tongkat untuk judik yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan sangat mengalir res dan mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini hasilnya mampu mendorak keuangan finansial lebih bagus lagi serta di sini digambarkan juga seorang Pisces akan membuka sebuah usaha baru usaha tambahan yang hasilnya maksimal yang mampu membuat kehidupan keuangan lebih bagus lagi, dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga bahwasanya pekerjaan telah menunggu Pisces, yang dimana di sini membuat seorang Pisces dikategorikan rezekinya akan mengalir deras, dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Pisces akan mendapatkan keturunan bersama seorang pasangan, yang dimana keturunan tersebut sudah lama mereka nanti nantikan, yang menjadi sumber kebahagiaan kepada hubungan asmara seorang Pisces bersama seorang pasangan. Dan untukkah karakter energinya adalah King of World. Secara umumnya, King Oban itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas bisnis sendiri, dan di sini menggambarkan seorang bisnis mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak, yang dimana di sini mampu mendoka keuangan kehidupan bisnis lebih bagus lagi, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang yang lebih tua dari lebih gereja, orang-orang terdekat yang membuat kehidupannya lebih bagus lagi serta di sini King Ofon menandakan seorang bisnis akan menjadi sosok orang tua di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini keturunan sudah lama dinantikan oleh bisnis sendiri bersama seorang pasangan dan jika kartu yang kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok sosok bisnis bersama pasangan merupakan sosok seseorang yang pasrah namun yakin mereka mampu mendapatkan kebahagiaan di bulan November tahun 2021 dengan kehadiran sebuah hati ataupun keturunan yang dimana juga di sini digambarkan seorang pisces kehidupannya lebih bagus, rezekinya mengalir deras, banyak tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar, dari orang yang lebih tua dari pisces sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak, ya, rezekinya mengalir deras serta mendapatkan keuntungan di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua Gemini, yang ketiga Leo, yang keempat Cancer dan yang kelima adalah Pisces.